Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing dan berbagi dengan teman-teman sebagian. Ya pada masa pandemi ini teman-teman harus banyak-banyak berkreatif ya untuk memanfaatkan media-media. Ya kiranya teman-teman. Uh, bisa belajar kreatif dalam uh, membuat sebuah video dan lain sebagainya. Nah, pada materi kali ini saya kan sering berkaitan dengan bagaimana membuat dan mengedit uh, vlog video. Nah, jadi teman-teman harus siapkan ya. Nah, di dalam masa uh, dengan, dengan oh, banyaknya media-media media informasi, nah teman-teman juga harus bagaimana uh, mengembangkan diri ya, dengan melatih keterampilan-keterampilan uh, teman belajar uh, berbagai macam materi dan lain kalau misalnya teman-teman yang suka apa namanya nonton uh, YouTube, tapi bolehlah teman-teman juga supaya apa yang teman-teman sudah nonton suka, uh, sudah pelajari di YouTube YouTube, gitu. nah teman-teman juga bisa, bagaimana membuat YouTube, uh, video. Oke, kita langsung saja. yang perlu teman-teman ketahui ya. yang pertama itu sebenarnya kalau kita membuat uh, velok itu sebenarnya mudah tidak perlu teman-teman harus memikirkan alat yang mahal dan lain sebagainya cukup menggunakan handphone teman-teman nah, saya pikir semua pasti punya handphone ya untuk uh, berkomunikasi dan bisa mencari informasi-informasi dalam jaringan internet. Nah, artinya apa? Teman-teman tidak perlu harus punya tim produksi yang banyak, atau tidak perlu menulis naskah, dan tidak perlu juga harus seorang editor yang hebat teman-teman cukup mempelajari materi ini ya saya pikir teman-teman bisa mengaplikasikan itu sudah tidak terlalu sulit yang penting kita mau kan ini yang nah, bisa jadi baik tapi masalah utamanya ini jadi adanya overstock saat shopping kita editing, juga bisa saja teman-teman atau berhidup. Saya pikir uh, orang atau butuh atau orang yang baru mulai, saya pikir, pasti menghadapi hal yang sama. Tapi yang paling penting bahwa teman-teman mulai dulu. Artinya ketika memulai artinya ini adalah sebuah langkah awal. Nah, oh, dalam proses itu akan teman-teman alami dan nah, akan teman-teman juga akan selalu apa namanya belajar ya dengan sendirinya juga akan menjadi seorang uh, editor yang baik ya nah alat perekam yang mahal ya kalau misalnya ada pelajar ya teman teman kalau misalnya di bisa nah, teman cari yang sedikit lebih baik ya tapi kalau menurut saya sebagai seorang yang baru memulai membuat uh, video YouTube dan lain sebagainya, saya pikir teman-teman tidak -teman, ya, perlu berduka. Ya, cukup menggunakan handphone dulu Nanti juga akan selamat teman-teman ketika misalnya pertama, karena sudah bisa dan juga, teman -teman, kita, kita, kita, kita, uh, punya uang yang lebih bisa teman-teman membuat. -teman, atau membeli alat-alat yang agak lebih mahal alat dan aplikasi editing yang rumit sebenarnya tidak rumit teman-teman di youtube saja itu bagaimana mengedit video terlalu banyak teman-teman jadi sebenarnya di zaman milenial saat ini sebenarnya itu kita kebanjiran ge informasi teman-teman artinya apa? Terlalu banyak informasi yang memudahkan kita ketika kita belajar. Dulu memang ya, karena belum banyak. Tapi sekarang, justru kita hanya punya siapkan kuota internet saja. Kita bisa mengakses informasi informasi yang penting berkaitan dengan bagaimana, uh, video dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga Percaya diri yang kurang Ya, betul Ini adalah sebuah masalah utama Tapi uh, Jangan dipikirkan itu, teman-teman uh, Mencoba memulai dulu Tidak ada orang hebat Yang langsung bisa Kalau dia tidak mencoba Jadi, berlatih Berlatih dan berlatih Saya yakin pasti bisa ya? Oke, kita lanjut Nah kalau untuk teman-teman ya artinya membuat video ya teman-teman bisa persiapkan ya artinya paling tidak siapkan handphone dan ya. aksesoris pendukung seperti tripod, gorilla gorilla port dan tongsis ya nah, bisa nah, disiapkan itu untuk audio bisa menggunakan clip on juga bisa tapi nah, ketika teman-teman uh, membuat video supaya teman-teman tidak terganggu ketika menggunakan nah, handphone. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan mode pesawat pada handphone Maksudnya, ada ketika gitu -gitu pesan buat sahab dan lain sebagainya itu tidak masuk. Jangan mengganggu teman-teman jika sedang melakukan shooting, uh, buat atau sedang rekaman, gitu ya. Gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu. Yang berikut juga atur format kelompoknya. Nah, ini teman-teman. Bagaimana kebocoran, bagaimana isi dan penutupnya seperti apa Paling tidak format sudah harus uh, memahami itu membuat sebuah blog. Tentukan juga format pengambilan gambar yang disesuaikan dengan platform media sosial yang akan dipakai Teman-teman, nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau menggunakan Can Master, ya Game Master di sana ada 16 banding 9, 9 by 16 dan satu banding satu. Nah, tinggal teman-teman pilih itu nah, salah satu dari itu untuk menggunakan. Uh, gunakan juga aplikasi editing yang murah, yang mudah. Jadi, teman-teman tidak perlu harus menggunakan aplikasi yang yang artinya uh, agak rumit, ya. Nah, nah, dan sekaligus juga teman-teman, kalau misalnya sebagai YouTuber pemula atau sebagai seorang yang baru memulai membuat sebuah video dan lain sebagainya. Saya pikir teman-teman tidak perlu harus apa namanya ee, tidak perlu ee, pikirkan ya untuk bagaimana menjadi dan lain sebagainya. Cukup cari aplikasi yang mudah, yang mudah-mudah dulu, sih ya. Ketika kita sudah mahir, nanti saya yakin teman-teman akan akan menjadi seorang youtuber yang baik dan bisa jangan dipikirkan soal kenapa kamu bisa mendapatkan uang. Jangan. yang paling penting bahwa teman-teman memulai dan sudah bisa memproduksi sebuah video teman-teman akan ada rasa kebanggaan tersendiri ketika teman, teman bisa uh, memulai dan bisa untuk menjadi sebuah video, nah di sisi lain juga harus punya persiapan background yang free copyright. Nah ini bisa teman-teman bisa ambil dari YouTube ya, bisa ambil dari YouTube terus di convert ke MP3 uh, MP3 itu bisa. Ya, ya, oke kita lanjut. Nah kalau misalnya pada saat teman-teman ketika -teman, uh, mau siap untuk untuk apa namanya syuting dan hmm maka Teman-teman harus pilih dulu. Sasaran penonton yang akan kita tuju harus spesifik dan jelas. Artinya ketika saya mau menggunakan atau membuat video ini atau membuat materi ini, kira-kira penonton saya siapa ya? Teman-teman nah, harus pikirkan di situ. Ya, teman-teman harus pikirkan siapa penonton saya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga itu nilai apa yang kita akan berikan kepada penonton jadi e, supaya penonton itu mengingat apa yang kita buat apa e, yang kita tampilkan gitu ya terus tentukan juga jadwal tayang secara mungkin nah kalau misalnya teman-teman setiap hari untuk dalam waktu satu bulan itu satu video itu katakan saja dalam tiga keluar ya atau dalam sebulan bahkan teman-teman menghasilkan video Ya bisa mungkin karena kalau lagi sibuk atau apa ya bisa juga mungkin seminggu dua kali atau seminggu sekali itu yaitu semuanya tergantung dari uh, kesiapan depan, ya. untuk membuat semua nah, pilih tema yang menarik dan spesifik akan lebih baik kalau temanya sesuai dengan Uh, hobi atau keter uh, ya, keter kita tarikan teman-teman jadi uh, ketika teman-teman membuat sebuah video uh, nah, apa sih ini adalah teman-teman uh, suka ketika teman-teman melakukan uh, video dan lain sebagainya syuting teman-teman apa ya aware uh, dengan dengan atau bisa juga tema yang menarik sih dengan kan yang jadi teman-teman bisa membaca apa sih yang sebenarnya orang cari itu, itu teman tema seperti apa nah itu bisa teman-teman pelajari bisa cari, cari masih mengenai hal itu terus buat judul video yang akan dibuat termasuk keywordnya karena kuncinya kayak gitu ya jadi buat judul itu ini fungsinya apa isinya daerah ya. dari judul itu orang melihat judul itu akan akan langsungmpu uh, tertarik dengan dengan isi yang akan teman-teman uh, sampaikan okay. berikutnya berikut, kita masuk ke produksi nah teman-teman sudah menentkan tema sudah, sudah sudah buat videonya dan lain sebagainya Nah teman-teman juga harus kembali cek kamera videonya, cek lightingnya ya, ya dari bed, like, bed ya. Jadi teman-teman harus aman uh, dulu terus ya sebelum teman-teman uh, membuat video paling tidak teman-teman sudah observasi dari apa objeknya apa, lalu cari hal-hal yang menarik untuk diangkat atau oh, yang lagi tren gitu ya, uh, misalnya berkaitan dengan uh, budaya kah atau berkaitan dengan uh, bagaimana orang mencari informasi di masa pandemi, jadi ya itu banyak banyak hal yang kita bisa buat, ya. Yes? Oke, okay. Nah, ini contoh salah satu aplikasi sebenarnya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, yang master, dan master aplikasi yang bisa di-download di, di smartphone teman-teman di, di Android teman-teman dan lain sebagainya itu sangat mudah ini, gratis teman-teman ya nah ketika sudah teman-teman sudah download ketika menaik edit video artinya ketika teman-teman sudah sudah uh, apa namanya buat video sudah selesai tadi ya teman-teman mau masukkan atau edit video, nah ini teman-teman bisa teman-teman um, klik mulai edit bagian uh, uh, maskernya, akan nah, seperti ini. Nah ini seperti yang saya bilang tadi bagaimana select aspect of the project. Jadi kita teman-teman pilih yang mana mau yang 19 atau 9 banyak atau satu mani satu Selanjutnya, bagaimana kita mengimpor file yang ingin teman-teman klik kepada uh, master tadi itu? Setelah sudah pilih tadi, saya untuk 16, atau 9, 18, 17, akan 17, 17, file 17, gunting ini ya ini tanda gunting ini adalah untuk memotong video misalnya teman-teman uh, dalam uh, video tersebut mungkin teman-teman pengen ya tidak tidak mesti ada atau tidak perlu ditampilkan seperti itu nah teman-teman tinggal arahkan uh, dimana yang perlu teman-teman potong -teman tinggal potong uh, di situ sehingga nah, bisa nanti teman-teman mau potong videonya dari kanan atau mau potong videonya dari eh, dari dari kiri atau dari kanan juga bisa atau membagi video ya misalnya teman-teman membagi tapi mau nanti mau mengisi apa namanya untuk eh, dia bisa bervariasi juga bisa ya teman-teman hmm. lanjut Terus menambahkan efek transisi antar video. Nah ini teman-teman terlalu banyak transisi. Uh, Jadi teman-teman bagi dalam satu video tadi terus teman-teman sudah uh, bagi. Nah misalnya teman-teman mau isi di tengah-tengahnya ini biar ada uh, apa namanya variasinya sedikit. Nah teman-teman bisa mengisi di sini klik transisi efek di situ. Oke okay, ya mudah teman-teman terus juga menambahkan backsound lagu. Nah teman-teman bisa menambahkan backsound lagu bisa teman-teman uh, juga ada yang sambil nyanyi sehingga suaranya juga masuk atau uh, backsound lagu juga terlalu banyak teman-teman di yang gratis gratis juga bisa artinya supaya nanti ketik kalau misalnya teman-teman mau upload ke YouTube artinya teman-teman ya kena hak cipta kayak gitu ya nah, itu harus perhatikan di situ teman-teman yang free, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Terus mengatur volume audionya juga itu sangat penting teman-teman untuk mengatur. Jangan sampai uh, pesan teman-teman itu atau bagus, tapi ternyata volumenya itu kecil, tapi tidak terdengarkan oleh penonton itu. Ini perlu juga untuk teman-teman ketahui dan paham. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana untuk menambahkan teks. Nah ini teman-teman bisa menambahkan teks ya, bisa klik T di situ ada diklik saja lapisan nanti akan muncul semua di sini ya akan muncul semua uh, di sini do media, terus ini juga untuk menambahkan efek hamparan uh, juga teks dan bisa juga teman-teman tulis tangan artinya bisa langsung ketik apa ya gitu. Nah itu bisa teman-teman Pilih ini. Apa ya. Ditampilkan. Kayak gitu. Ya. Oke. Okay, lanjut. Terus. Ketika sudah teman-teman. Uh, mengedit. Dan. Siap. Untuk di. ekspor Maka. Klik. Tanda ini. Di atas. Uh, di aplikasi teman-teman. Ada tanda ini. Untuk mengekspor Terus. Nanti. Akan muncul seperti ini ya ekspor klik saja nanti biarkan sampai dia selesai mengekspor nah. nah untuk menambahkan aset juga bisa teman-teman ya yang di aplikasi juga ada bisa teman-teman tambahkan aset-asetnya seperti ini teman-teman nah, ya sangat mudah klik saja yang bentuk rumah nah, ya oke okay, terima kasih banyak uh, jangan lupa kalau misalnya teman-teman video ini atau sharing saya bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya nanti agar channel ini bisa berkembang dan saya juga akan menampilkan video-video yang menarik untuk teman-teman bisa pelajari nanti